Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi mau berburu ayam hutan, ya, teman-teman. bagi yang baru ketemu channel ini jangan lupa subscribe terus lonceng notifikasinya juga ya teman-teman tapi sepertinya saya ketemu orang yang paham jerak tayang hutan teman, -teman li jaraknya teman-teman. sepertinya baru kemarin dipasang ya. Li jarak ayam hutan ya teman-teman. baru kemarin dipasang. Kita lagi teman-teman lagi dibawah teman-teman terakhir ya, jaraknya baru kemarin dipasangin teman-teman oke kita lanjut jangan lupa disimak terus videonya ya teman-teman ini -teman. keseruannya kegaskan let's go sepertinya di sana ada ayam hutan tapi setengah mati kita masuk ke sana teman-teman terlalu jauh dari jalan tanya juga kurang mendukung ya teman-teman nanti kita dengar-dengar suaranya saja dari sini dekat ayo ini mina makan lagi kita kanin itu sampe apa kalau kamu di musa mengikuti mas ya untuk ah pasau itu Ah, ni apa-apaan, enggak, eh, bah, kasakah, masa kuno aduh, buah eme tau no, aduh, lupa malih, umur tondo no dia, eh, kalapisi no dia, nah, eh, papanan no, ne, emang mampu, nah, lalu bah, kalapisi no, wah, ada, ah, nyo damalih, luali, nda damalih, eh, oke, nek, putah, luka kangka luka engka, weh, tak usah, pu, ibahan, wahan ringi, kangka, motor, ringkain kabah, lupa kangka, itu, mungkin di tanuk itu pintu, makan lupa, tani, yo kon kontu kangka sale dalmaria sipah mu oi peminta pohoan Pak, lupa di luar, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya,